Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengecek atau mengetahui firmware dari PS4 kalian ya. Jadi versinya versi berapa gitu, apakah versi 6, versi 5, atau versi 7 gitu. Dan mungkin uh, kegunaannya ini kalau kalian mau main <coughs> hand gitu ya di PS4. Dan setahu saya untuk saat ini, saat saya rekam video ini bulan September tanggal 22, ini cuman bisa sampai uh, 6.72 ya atau mungkin 6 poin 72 gitu untuk firmwarenya maksimal untuk uh, hand gitu jadi kalian bisa cek dulu untuk firmwirnya ke settings gitu ya dan tinggal kalian Scroll dan atau mungkin kalian kebawahin aja pakai d-pad atau analog sampai kalian lihat yang namanya sistem setelah sistem kalian confirm button aja baik itu bulat atau X setelah itu kalian klik yang namanya system information nah nanti akan ada nama dari sistemnya gitu ya dan ada sistem softwarenya atau mungkin uh, versi firmware ya dari software kalian berapa gitu untuk saya adalah 7.51 gitu dan kalau kalian mau uh, menggunakan hand gitu ya itu nggak bisa di downgrade deh untuk PS4 jadi kalau kalian misalnya firmware kalian udah terlalu tinggi gitu kalian nggak bisa turunin untuk firmware-nya kecuali mungkin kalau PS kalian memang nggak pernah di update mungkin kalau kayak gitu bisa ya dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya cukup kalian tinggal ke setting aja terus ke sistem sistem information gitu ya dan segampang itu doang dan memang saya bikin uh, tutorial Uh, beberapa ya ada yang agak sedikit intermediate sampai advance tapi tapi belakangan ini saya bikin yang uh, memang benar-benar untuk pemula atau beginner mungkin ya. jadi cukup situ doang sih untuk video tutorialnya dan teks watching bye bye